Kalau buat saya musik mulai aneh sesudah ada MTV. Kenapa? Karena musik seru lengkap. Udah ada visualnya, udah ada musik. Itu mulai revolusi kan. Jadi dulu kan musik tuh didengerin dan kita berfantasi sendiri kalau zaman. Tadi perjalanan Akang di dunia fotografi. Nah, benar-benar berarti ya, Akang benar-benar coba di dunia fotografi itu ikhlas dalam menjalani fotografinya. Iya, Untuk... kesenangan lah. Lebih... Ya, ikhlas ya. Tentu karena senang. Yang pasti dari fotografi itu saya banyak belajar. Lebih banyak belajarnya. Ya, kalau... Ini mah contoh aja kalau kita ke daerah gitu waktu zaman kita belajar rambah tuh enggak ada. Apa sih nggak enggak ada Google apa kita nyari ke Wikipedia ini tempat kayak apa. Modal kita tuh salah satunya cuman uh, buku Lonely Planet. Ada mak, buku seri Lonely Planet. Jadi orang yang pernah ke sana nah itu tuh nggak mainstream, saya sukanya tuh dia nggak mainstream dia tempat-tempat yang nggak ada di pariwisata, tempat pariwisata standar, uh -huh. nah ada di dia. itu salah satu riset kita tuh saya riset itu selain pustaka ya, kan harus riset pustaka dulu. Nah, itu kita belajar itu dan cuman itu ini di sini ada namanya pastor Ano temuin ini orangnya bisa cerita tentang apa? wah saya nyari tuh sih waktu di Polres kalau nggak salah, Depan, uh, uh, Pater Pitu, nah, Pas itu, Pit Pitu apa namanya itu? Nah itu saya cari, oh semua orang, tapi ini sapu cuman saya. Ada bukan, Tengah dia ahli itunya, ahli tentang budaya itu, dia kita banyak mau ngobrol. Karena tokoh di daerah itu belar di uh, dia aja. Tokoh budaya, tokoh tentang dia anak uh, antropolog dia nah itu kan belajar-belajar gitu saya dari sekolah kan kayak pengen beh jadi dari dari mamang, oh minat dari minat praktek minat angin. dan minat minat saya kalau nggak berminat mau males, ya. <laughs> males malam, bisa jadinya dan tuh itu yang yang yang alhamdulillah gitu saya bisa belajar banyak ya bisa belajar lah sih sih banyak ya um, Paling bisa pernah, kebetulan motret tentang aksara, aksara Nusantara. perlu di museum perlu apa? Yeah. Jadi, itu selain ke lapangan, mana sih aksara ini masih dipakai? Oh, kita jalan ke sana ke museum setempat, ke orang-orang yang masih punya pesoka, tentang tulisan-tulisan. Nah, gitu, pernah kita bikin tentang itu tentang aksara. dan uh, tentang arsitektur belum sempat dicetak tapi sempat motet di beberapa tempat karena ini tempat pasti nanti harus didatangi lagi saya motretnya mumpung di sini. Nah, saya suka motret arsitektur. Ini hmm. termasuk hobi juga model arsitektur. ya pasti mah hobi-hobi itu ya, ya saya, Mungkin ini minat saya banyak ya banyak sama banyak hal itu. Oh, Isataken ya kan Arsitektur yeah. itu, itu, itu menyatui sama sama, budaya, sama sama seni kesenian sama. Nah kalau misalnya Kita udah ngebahas Teman-teman kita udah ngebahas tentang perjalanan Atau uh, Jejak langkahnya Kang Pocang Di dunia fotografi Nah yang jadi penasaran sekarang Exposure nama Kang Pocang itu Kuat banget Di dunia musik <laughs> Kita sekarang coba berpindah bidang, atau berpindah kesenian dimana Kang Pocang itu exposure-nya lebih kuat jadi bilang lebih kuat dibanding hmm. Hmm. Kang Pocang sebagai hmm. fotografer itu awalnya kenapa bisa kayak gitu? Uh, kalau saya main musik tuh kejebur juga sih maksudnya lebih <tuh> <tuh> kalau dari fotografi kan saya lebih-lebih ingin deh karena yakinnya sambil jalan, banyak hal gitu kalau dari musik kan buat sendiri juga sih. Nah itu saya bermusik dari sangat muda ya. Dari masih lulus SMP. Wah, wow, SMP sudah hmm, bermain musik kita ya. Sudah ya? ya, bermain musik, kita bikin grup. Oh, itu perjalanannya panjang, nggak berhenti. Main musik sambil sekolah, biasa hobi yang lebih berat hobi sih sebetulnya, karena menyenangkan dan Uh, main musik, musik yang ya musik umum lah. Nah kita waktu itu sama hari Rusli, kita, saya menjadi sangat muda, kita udah gabung. DKSB? Sebelum, jauh-jauh. Oh, jauh. oh saya masih muda banget lagi. Nah, bukan Apalagi lahir, lahir nih. <laughs> Jadi tahun oke okay lah, di nah. ininya, sudah kita main sama hari, hari hmm. sama abad. Nah kita Tahun 93 itu saya udah bikin rekaman Rekaman namanya Filosofi Gang nah, itu Tahun 93 kita bikin PH dan dari sana udah deh, banyak bikin aktivitas musik Saya terlibat di banyaknya album Hari Resilienter Gang, tapi yang awalnya itu kita yang bikin hari, uh, Filosofi Gang itu Tahun 93 kita bikin uh, bikin album plat udah saya, ini mau cerita loncat dulu ya hmm. album itu tuh udah sama udah setengah lupa deh karena orangnya temen ngeband saya waktu itu udah pada nggak ada kang Hari udah nggak ada hmm. Albert udah nggak ada Yanti udah nggak ada tinggal saya main nggak nah tiga empat tahun yang lalu si album itu tuh dicari lagi sama anak, -anak muda di Jakarta itu dibikin lagi karena dianggap itu musik yang paling progresif kita kan asal habis poho gitu ya ya udah ya terlibat lagi nah itu salah satunya dan selama ini tuh aktivitas saya di musik tuh nggak berhenti maksudnya selama motret motret karena kan moter sambil main musik sambil ada yang hmm. gitu ya. apalagi udah keluar pas dari kantor lebih bebas oh, lagi lebih bebas. Kan? dan saya bikin beberapa aktivitas selain bikin band ya. sudah lepas dari hari, bukan lepas sih, saya on off hari, di hari itu kapan dibutuhin saya ada di sana tahun-tahun tahun kebaran -tahun, oh, artinya 80-an gitu 80 sambil kita bikin itu tuh, ya saya bikin Kayak jazz break, saya bikin band lagi, bikin aktif juga bikin kayak macam komunitas selain aktif ya di, di main musik saya bikin komunitas jazz, komunitas apa itu terus sampai sekarang itu jadi saya udah sampai sekarang aja di sini aktif di ruang putih, aktif di TV stage, di tipi jazz. Dan selalu gitu saya terlibat di musik gitu sekarang nih lebih lebih aktif malah. Berarti biangnya komunitas ya kang pojang itu bohong gitu. kok. Soalnya dan... <laughs> komunitas foto juga banyak yeah, inisiasi yeah, dari ini, kang yeah, pojang yeah. ini diceritain juga komunitas musik pun no, bi yeah, banyak yeah, bikin yeah, juga yeah. komunitas dan um, yayasan ini yayasan itu, itu selalu saya aktif gitu karena saya wah komunitasnya ini gitu. Seperti ekspedisi, ya dari awal kita bikinnya, jadi kita ngelamun aja ya, bikinnya, jadi uh, Rumah Nusantara tuh, ya kita sama, -sama teman-teman, kita ngebentuk Rumah Nusantara, orang-orang masih ada dan sangat aktif sampai sekarang, tempatnya udah nggak ada. Di musik, aktif Bukan, musik, di budaya. Uh, ya. Budaya ya Rumah Nusantara. Wow, oh, termasuk musik kan, tentu sangat termasuk kutubrok, iya. termasuk apa. Jadi memang udah ada, ada rumah gitu, kita selalu bikin rumah kalau saya tuh sama temen-temen selalu kayak di sini di ruang putih selalu kita coba bikin rumah buat semua aktivitas ya ada fotografi, ada musik, ada apa sastra di sini kan di sini kan itu kan tujuannya iya. itu rumah seperti rumah santa cuman lebih scope kecil scope lebih kecil mm. masih kecil mungkin disebutnya uh, ya, mungkin bukan, kedepannya bakal miniatur karena uh, orang terlibat kan kita belum terbuka secara ini waktu kalau di sana sih kita terbuka sampai uh, setiap orang apapun mau politisi mau apa masuk sana tapi tidak sebagai apa sebagai manusia aja seperti di sini sama aja ini kalau uh, punya frekuensi sama pasti oke okay di sini iya, nyambung kalau enggak uh, ya pasti ter, terlepas aja gitu itu ke malam ya Iya dan bukan, nyaman tidak nyaman eh, ya kalau komunitas kita bilang komunitas komunitas blues komunitas ruang putih dan ini untuk kita alhamdulillah punya kang maki itu sebetulnya ada punya kang maki di Bandung hey, mesti, di wajar, mesti, ya. itu itu itu itu ya. itu itu dan itu jadi jadi uh, utang uh, utang para uh, Cinta blues, pecinta harmonika, nah itu, nah nanti ada cerita lah tentang harmonika khusus ya, maksudnya kesininya, karena hmm. saya juga kejeblos di sana. Nah, sesudah kita bikin band, uh, bikin band ya, band saya tuh ada Betuk karang sama Harry Rusli, itu masih remaja, terus ada yang Oppa Harry Rusli, ada Jack Salon lah, ada Jack Daniel, Jack Daniel tuh lebih serius, alirannya. Terus? aliran jazz country gitulah oh, apa Wah. sih kayak ini kayak Dixieland itu kita banyak kan big big band awal tuh, Dan tuh laku jadi itu lah laku bisa gitu. main laku sering main di panggung-panggung sering main di Bali di mana cukup laku tapi ya gitu karena anak sekolahan dia pas selesai sekolah lengit semua jadi mereka tuh ada ya serius belajar sekolah punya kesibukan lain-lain nah, sendiri. jadi cari sekolahnya tuh? rata-rata rasa -rata anak ITB gitu udah lulus kan <laughs> anak ITB kan gengsi mau nganggur jadi mau main band jadi nggak ada dia kerja jadi orang biasa aja jadi wah jadi naolah nah itu tapi kita bikin lagi Jack Dennis lagi karena saya mau udah konsisten di motret sama musik lah dua itu aja pokoknya kekeh ada Jack Dennis lagi itu Pak Julia, Julian, nah, nyambung-nyambung sampai sekarang gitu. Nyambung. Yang di Lombok itu, kita main di Lombok, main di mana. ada sering lah main, dan iya yang diceritain tadi uh, di kontrak sebulan di yeah. Bali. Padahal saya tuh ditawarin motor, dia bisa nggak? Waduh, bayang balik deh. Pengen pulang. Karena kalau main band, kalau sebulan penuh tuh bosan. Karena mungkin nyanyi yang sama ya maksudnya nah, ada, enggak, sama. enggak enggak enggak enggak enggak kalau ya. Aku hilang, ada yang hilang gitu. secara finansial bayar hmm. nah. itu main di di Sarato gitu di Sarato. Sarato bikin band udah disiapin, tempat pengiring disiapin. Itu kan jadi kita banyak main sedikit malamnya siang berenang mau kawah pokoknya bulin tapi kan kelamaan kelamaan kan happy happynya eh, terlalu lama terlalu lama jadi happy happy jadi jadi garing gitu awalnya sih <laughs> kayak jadi pas ada tawaran itu wah pas pulang nggak boleh lagi nggak ya, boleh angkat ya, berikan nah, jadilah, tawar. jadi fotografi sih udah seolah-olah Menjanjikan ya, tapi musik pun menyenangkan. Dua-duanya menyenangkan dan berjalan lah. Nah, hmm, tentang oh, band mungkin karena lebih lama kayak dari kecil lah hmm. suka musik ya. Sampai sekarang tuh, ini saya nggak banyak masuk keluar masuk band. Jadi sekolah saya jadi main sama siapa sering ya, sekarang juga. Kalau bikin -bikin itu kalau bikin-bikin itu saya selalu jadi jadi oke, okay. kita sebenarnya bikin serius itu sekarang kan saya sama sama Blues Libre bikinnya, bikin di sini, bikin di kamar itu sempat kita ikut festival di yang ke, Jepangnya eh, tuh ya kan? ke Jepang itu kan? Jepang yang waktu episode, episode kemarin ngobrol ke, ya, ke, ke Manila Filipina Filipin Manila, Wayan lah kita kalau rencana kemarin tuh dua 3 tahun lalu tuh ke, ke festival blues di Kathmandu tapi kat ada gempa pan, jadi festival itu hilang dan katanya kalau sebenarnya kalau nggak ada corona itu mau jadi kegiatan tahunan nah. di ruang putih ya nah, sebenarnya iya. keluar itu, nah, ngamen iya. di luar itu kita diundang ke Belanda sepertinya tahun kemarin nah kita eh, flashback dikit-dikit Kang, apa yang membuat Kang Pocang mau menginisiasi atau ngajurung-jurung atau eh, ngajakin Kang Maki untuk buat ruang putih. Uh, gini, kalau Kang Mak itu orangnya konsisten, orangnya konsisten. Kalau saya awalnya tuh kita uh, karena Kang Mak itu dulu ngelola uh, Concordia ya, Cafe ya, cafe. Cafe itu, di ramai. Di itu ramai, itu ramai. Kita bikin lah mandi blues, awal blues lahir kelahir 1989 kembali lahir di Indonesia, di Bandung, mungkin di Indonesia ya, ya. kembali kembali di, diingatkan bahwa yang musik blues. Itu tahun 98 sudah, sudah apa? Crismond. <tuh> nah, tiap, eh, tiap Senin kita bikin, terbentuk lah. Nah, habis itu, itu jalan kan saya juga di Rumah Santara nih. Rumah, jalan, itu jalan. Selama ada musik, selama ada itunya kan pasti iya. bisa jalan. Kan? Pokoknya yang penting ada foto dan fotografi dan musik, itu di sana Kampocang mau ikut. Oh enggak juga, bahwa bukan bahwa. hanya itu. Gitu, Oh, itu itu salah salah duanya ya salah duanya. Hmm. Uh, uh, karena, karena gini aktivitas selain dua itu kan banyak aktivitas yang menyangkutnya aku sosial budaya ya hmm. itu selalu saya menarik kayak uh, kayak rencana kita nih dari Bandung musik Council, kita saya termasuk pengurus sana. Nah, sama Kang Erlan, segala tuh jadi kita mau bikin uh, apa, eksploratorium musik. Itu semacam museum Madung. Hmm. Kan dulu museum-museum musik museum, museum kan cuman ada yang swasta tuh, yang ada tuh di Malang, itu oh, pun, iya. itu gila hmm. tuh. Mereka modal sendiri, segala sendiri, independen, independen pisan. Nah, kita juga mau coba bikin itu eksploratorium, jadi buat buat dokumentasinya buat sambil eh, perpustakaannya atau segala tentang musik tentang musik karena dianggapnya apa gudang eksplorasi itu di Bandung tapi ya sekarang kita ngeksplor lagi secara lebih ini nah, itu ceritanya nah kita lagi mempersiapkan itu yang <tuh> sudah ada maksudnya dukung, bukan dukungan doa lah muridnya hmm. tipe barata ini sudah ada ini lah sudah sounding minimal dukungan doa Mana? Dan, kalau kenapa Kak milikan Maki dan meminta Kang Maki untuk bikin ruang putih? enggak, karena potensinya potensial, karena kesenangannya sama ya Kang Maki, senang, ya, suka senang seni, senang benda-benda seni senang musik dan Kebetulan satu frekuensi gitu, dan kalau ngobrol kan bisa sangat intens sama beliau tuh, sangat iya, uh, intens, bisa sangat ngocol, bisa sangat intens, dan akhirnya kebetulah namanya ruang putih. Hmm. Nah, ruang putih itu awalnya tuh uh, sangat art, art tuh ya pameran seni di sini awalnya nih ruang putih itu, hmm. makanya namanya ruang putih di sini banyak terlibat yang awal-awal tuh. Uh, kang Wawan Hussein, terus pelukis-pelukis uh, Karena kang Maki kan hubungnya sama interior ya? Iya, ya. iya. Kang Maki dari hmm. interior. Nah, ketemu mulai deh. Maki di sini oke okay. musik blues karena kita suka musik blues. Musik blues uh, mandi blues hmm. dari dari nggak ada yang nonton, main aja tiap konsisten. Berhentinya sama pandemi itu udah berapa puluh tahun ya? Iya, 2010 kata kamu? Berhenti sama pandemi, berhenti dulu. Wah. Itu konsisten, tiap, tiap bulan, satu, satu hari minggu mandi blues. Nah makin kesini, nambah lagi musik e, folk. Fox, An -an -an. Iya, iya kemarin kamu juga. Dan folk itu memang uh, ya kita suka sama, senang. Ternyata ini hmm. jadi satu magnet juga buat folkers-folkers se-Indonesia bahkan dan nyambung juga kalau yang mau bilang nyambung juga dengan suasana di sini gitu nyambung ini vibesnya cocok dan dianggapnya semua ini rumah mereka gitu jadi senang sekali karena mereka juga ngasih energi kan iya. ngasih energi, energi bagus gitu kayak nah ini biasanya kalau tiap bulan ada tiga hari Jure ini. Jure ini. ini tiap bulan kita ada tiga hari ada pameran, sambil pameran, terus spoke, di ditutup sama blue sama mandi blue dengan ya, minggu, sabtu, dari jumat, biasa suka ada ada bazar kecil, itu menyenangkan kayak ada pendongeng, anak-anak pendongeng anak-anak, nah, itu kita mulai ngebentuk memang uh, terutama saya, saya senang sekali bekerjasama sama anak-anak muda karena mereka punya energi dan merasa bukannya saya suatu untuk untuk mengarang-arang enggak sama sekali nggak, cuma saya suka mereka untuk serius lah mengerjai teman-teman muda tuh untuk lebih serius, serius itu konsisten, konsisten nyanan, nggak sok gitu, tanyaan, jadi jadi jadi kutu jadi apa enggak tahu ya, cuma itu mah harus harus konsisten karena Sangat berbakat anak nama sekarang, sangat dimudahkan sekarang. Ya. Sangat Jadi zaman saya mah mau denger lagu aja, mau nyatet lagu aja, denger dari plat, dari radio, dari apapun source-nya. Pas sudah puluhan tahun kemudian anjir saya salah, saya itu lenetan. Baru tahu kan sekarang menawannya. Tinggal google. Tinggal googlein sama, sama skornya, sama apa, udah lengkap. Dulu kan enggak. Saya aja, nah ini... Menyangkut harmonika yang saya sukai, bukan saya sukai ya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya cintailah. <coughs> Awalnya tuh saya pengen, pengen ada satu lagu Rolling Stone, karena nama band kita kan Batu Karang, yang bawain Rolling Stone banyak. Nah, ada satu lagu yang main Ih, kok ini kalau harmonika kok bisa kayak begini. Atau ngulik dari harmonika yang hero itu Sampai dapat keluar bunyi ngoak, Udah, semuanya bukan main ngowak, tuh. Belajar terus, belajar sendiri kan udah uh, Berjalannya waktu, dapatlah harmonika yang benernya buat main Ah ini harmonika blues Baru. <tuh> Bisa bisa ngulik sorangan oleh ya kan ngobrol sama siapa Saya kesepian sekali mana 6 menit, nggak ada temen tapi kalau ketokon ada, akhirnya abis sudah yang siapa sih mana orang siapa namanya, nggak tahu udah kenal. Nah, jadi supaya ada temen ngobrol, sharing. kenapa ya. nah, waktu tuh mungkin 12 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya mulai deh ada pelakon saya suka, yang mulai nggak? bukan ngajar ya ngajar lah. Beberapa yang suka saya ajarin pelakon dulu bikinlah komunitas harmonika mereka hmm. rutin bikin pengajian di sini pengajian semuanya hmm. pengajian harmonika dan banyak yang udah jadi jadi main harmonika salah satunya sarah sarah kan dia dari dari dari ngulong -ngulong di sini ada sarah ada genta ada banyak lagi pajeri itu kan dari sini awalnya tuh karena uh, dari dari Oh ya Kumai ya Kumai tapi itu saya senang sekali karena mereka serius. Ayahnya serius serius. Ayahnya memang uh, ya udah putus asa ada sih banyak. <laughs> Cuman gini menariknya ternyata pas uh, ada di Jakarta ada pecinta harmonika itu konsisten. Se Indonesia itu aktif harmonika online itu belum tunggu. Nah yang yang mengharukan ya yang udah beberapa waktu itu ada yang datang dari Palembang datang dari Lampung kata di malam dua malam lalu ada yang dari dari dari, dari Lampung dari Jakarta dari Garut dari Damayu. datang untuk untuk pengen ketemu pengen belajar bukan belajar ya saya saya sih jadi pengen ketemu pengen ketemu ngajar-ngajar saya nggak suka ngajarin orang cuma saya saya ngasih ngasih, ngasih apa apa setua Ah, omongan. Enggak, <átres> <tis> jadi <suks online> jadi jadi enggak uh, mungkin lebih-lebih ke ngebuang. Iya, matur to sesepuh. Enggak, enggak, enggak. <tis> enggak, enggak. jadi gini, saya gini kan kadang-kadang oh iya, sebagai gitu. Oh, Aku buka, bukan bukan itu cepat. Cuman ngebangunin apa yang dia punya kok. Iya, cuman itu aja. Apapun. Kalau ya punyanya sedikit ya Nah, nggak ada tapi kalau ya kalau ada ini tapi kalau punya banyak ku saya sayang kalau cuman ngebong ya, itu ya tersebut mengajar bukan ngejar, mungkin saya lebih sharing mendidik ya, dalam mendidik sama, mendidik sama mengajar beda ya, ya. jadi itu dasar juga didikin ya cuman hmm. uh, apa yang saya punya gitu saya coba sok iya diajar iya nah, coba. coba bukan yuk, diajar iya emang harus itu-itu tanggung jawab, tapi coba deh ini jadi dia sendiri yang dia bangun, para Rajaradi yang punya karakter, itu yang saya suka si fotografi pun sama gitu sama jadi di saya tuh nggak ada, saya sok pintar ngejago bro, bisa iya ngecar ya. dia sok orang teknis mah fotografi teknis mah sorangan, cuman pengalaman <laughs> yang saya, saya <laughs> ini, iya, saya, jadi saya emang nggak terlalu pede untuk ngobrol tentang pohon, oh, ya enggak, semua orang punya kesempatan sama dan kita uh, lebih lebih apa sih lebih sharing sih, sharing tadi cocok atau enggak, dia kayak temen aja hmm. jadi dia mah mau dina silat mah ngajar, mana itu langsung dojur gitu kan, ayo diajarnya kelihatan, ngomong malah suluh ya lo apa kecegurun ya. Aja atau kalau di asrama di ngajar yoga gitu tuh diajar ya betul. Malangna ona Padahal dia sambil belajar. tentunya butuh panjang. Nah itu jadi jadi supaya ng juga uh, proses proses yes. apapun mau mau musik, bidang mau, apapun, apapun sih. Apapun. Nah, di sini kebetulan kalau musik di ruang putih maksudnya folk itu banyak teman-teman yang memang musikalnya sangat totalitas muda, bukan totalitas maksudnya bukan hanya totalitas sangat berbakat maksudnya dia old soul gitu apa yang saya suka dia suka <laughs> old soul <laughs> apa yang dia apa yang eh kenapa lu tahu lagu ini Padahal lu, lu pasti masih kecil ngulik ya berarti ngulik sampai sampe... memang, memang ada getih gitu bukan enggak, enggak, enggak usah ngulik mau udah ada aja. Maksudnya ngulik nyari? Ngulik enggak, kenapa? belum tentu. Itu kan itu karena karena kecintaannya sama ini. Hmm. Nah jadi di, di ruang putih itu kebetulan banyak yang itu. jadi kita ngerasa keluarga dan ternyata bukan kita aja, ada yang di luar, di Jakarta, di mana ngumpul Sama, sama kesukaannya. Paling itu udah ada sosmed ya, kita bisa tak oh, di sini ada komunikasi dulu, nah, oh, entah, komunikasi oh, online, bawah di sini iya, ada benar berarti di ruang putih ini, aku banyak bikin pergerakan juga ya. Ya, bareng-bareng teman-teman, ya maksudnya coba oh, awal itu mungkin ya, bikin ide lah atau gimana pasti. Sih. Beride dan bergerak berarti. Ya, ruang ya, putih ini tempat bergerak ya, tempat ya. bermain lah banyak Tau yang bilang ya. Kalau ya. bermain jadi di sini kayak nanti kindergarten lah, jadi teman, -teman kanak-kanaknya gitu. Teman ya, udah akang juga kalau kontak teman-teman di ruang putih, akang deh bungsu di sini. Bungsu si bungsu, si bungsu. Si bungsu. Jadi udah uh, mau nggak mau, energi ini kan harus di ini, harus di dimanfaatin. Bukan dimana apa di di iya harus di man eh, dimanfaatin. Energi-energi yang bagus-bagus, teman-teman tuh maksudnya yang Uh, ketertarikannya sama hal-hal yang apa sih yang yang positif ya kalau hmm. oh, di sangat terasa positif kesulitan kesulitan akang sendiri untuk ngebaur dengan generasi now apa nggak ada masalah sama sekali enggak maksudnya nggak ada masalah gitu nah uh, karena saya nggak nggak menempatkan diri jadi jadi ya. Iya. Jadi karena kalaupun ada apa ya enggak enggak enggak enggak nah, natural aja. Karena ada yang wah, pasang enggak, enggak dan enggak enggak nutup akang itu berarti termasuk karena apa saya tepuk tangan karena hebat juga. Berarti akang enggak nutup diri bahwa akang pun belajar dari generasi oh, iya, muda banyak, gitu. banyak. itu banyak Banyak dan dan uh, bukannya ini supaya kita mengerti mengerti zaman, baca zaman kan harus mencuk sudah suna mengkudungi gelan zaman nah, maksudnya itu sadar nggak disadari teman-teman saya yang aktif di sama Berbaur itu masih banyak, masih ada ya tapi banyaknya yow, ada yang ngobrolin tentang dia aja zaman, dia wah orang mau lain gitu, zaman bawa lah mah Pan banyak yang gitu ba jadi karena nggak nggak nggak nggak nangkep, iman manusia pada gitu-gitu aja, nggak ada rubah eh. sebetulnya mah. Cuman uh, adaptif nggak kitanya, bisa ya. adaptasi ya nggak. Gitu. Kau saya pikir itu yang yang yang gairahnya, gairah mungkin gairah, kalau gairah saya keinginan saya untuk belajar terus ada. Karena, Karena di dunia yang terus berubah ya? memahami, memahami fenomena ini terus, uh, jadi mengerti kita kenapa sih sekarang anak-anak sekarang begini-begini. Kalau nggak paham sih, bukan nggak mencoba memahami kita jadi harus ya, belajar juga ya. pendekatannya gimana sih untuk anak zaman sekarang? Ah, Dekat aja, ada. Iya. Kalau saya sih sama sekali nggak ada ini. Saya sama anak saya aja, kayak temen kok kadang ngobrol gitu. Gak, saya perempuan beda. Sekarang yang ya kitanya Tadi udah kita bahas tentang Dunia fotografi dan seninya Seorang Kang Pocang Kesulitan Atau titik terberat Kang Pocang di saat Menjalani dua dunia ini Apa sih? Oh banyak tentu banyak uh, Tapi kalau itu suka dan suka Bukan suka dan ya. Yeah. Buka mah banyak Uh, kayak contoh ya yang bikin bikin uh, waktu itu sempat wah ribu hoge saya sekali waktu uh, ada ada foto yang belum lengkap gitu, di proyek buku pada itu harus jadi harus diulang kan hmm. pergi ke Jogja sama Solo gitu nah, pas pulang pulangnya tuh oh aku naik busnya jangan guna kosong memang kosong kosih oh, asih ya pas tidur di mobil ya tidurnya di ini itu kita pulang habis pas pulang ke rumah tas kosong tau nggak kamera saya hilang semua itu yang salah satu yang memang oh iya iya. karena itu itu itu, itu pacul saya kan jadi kalau boleh di ini emang lensa sempat dua kamera dan datanya juga berarti itu alhamdulillah data tuh oh, di, oh. di sini si slide-slide di sini hmm. yaudah udah yang udah ada di expose tapi itu mau hilang jadi pas datang ke rumah tuh berat ini yang mau pas turun dari taksi buka mahir pagi buka aku aku bisa beratnya hampir sama kan berjam-jam terus ya, macam Wow, itu sadawal. Oh, minta saya, minta, minta, minta, udah minta saya di rumah, oh, uh, nggak bilang, tapi apa ya? Itu kan berjuang, waduh, salah. Kumayuh, kumayuh, salah, salah, salah, kusengin dia, ya. kan, kalau Olympus ya, malah dongeng dongeng, -dongeng karena kamera DIY. Ada beberapa carilah, carilah kan, sangawati. mati. sudah hmm. ada lensa yang dapatnya dari Surabaya. Ada lensa yang dapatnya di luar, gitu. pasti kita kan ada singgah satu kota gitu ya. Wah di airport ini, asik. pas pulang. Gitu. di sana gitu. eh, itu ke bawah gitu. Ya. Tapi terus uh, saya nggak suka teh, oh kagunya kakunya Aduh, mu puas ke orang orang teh kurang kayaknya gua kurang orang nanti kurang jahat, Ya anggap gitu lah nyarekan gitu kok saya. Saya lebih suka kalau orang itu, oh mana tuh kurang jahat kalau bahasa. Lebih suka ada orang daripada, oh pagunya mana itu, oh jadi sedih sayangnya Sampai ada, si, makin kaya ingat ya. Oh ada toko si kosahale toko, sok tuh kampung campak yang daun gue. aduh sedih jadi nggak nggak kok tenang aja enteng, terus ya insyaallah ini. Tapi karena saya belajar let, let it go ya, jadi untuk hal lain. Karena mau kan ganti ini, sama lebih bagus lebih. Sama kamera-kamera lebih bagus, maksudnya wah, apa yang saya bawa dulu dulu, nah itu saya kalau nyebut perangkat ya, itu saya bawa perangkat Olympus pegangan, wah Olympus saya itu ada beberapa lah karena sepi. Hmm. Nah, itu yang kono hmm, bawa tuh. Terus ada, ada juga kamera lain Nikon nah, nggak dibawa beratnya perempuan F2 kode hmm. terus akhirnya udah saya ganti agama dulu sementara baru di jeng olympus ada ada dua tiga dua lagi yang gak kecuri di rumah jadi udah ganti ganti ganti, ganti perangkat aja perangkat tapi dari sana alhamdulillah gak sulit di dalam dua, dua tiga bulan tuh udah udah udah kegantiin satu-satu satu, satu, beli lampu beli apa kalau nah, makin ceuyah. Oh ya, buka atuh bar baru dendam utamun. Tapi tapi yang yang pasti kegantiin. Dapat kamera Leica dapat apa? Pasti itu zaman-jaman itu dapat murah gitu. Ya mungkin mesti Allah aja. Ya, Kawat Dan dan saya itu memang, memang pukul, salah satu pukulan juga sih. karena itu dapat dapat, dapat seseknya. Ya dapat sesah <tuh> payah. Kan. Hmm, tapi ya belajar ngiklasin ya terus itu kelas aja lah dai mengan barang gitu uyuhan karena mana hidup gitu ya maksudnya terus si film masih bisa iya itu sih yang paling ngeri ya hmm, kalau data, data malah lebih mahal lagi tujuh tujuh delapan roll waktu itu tidak, tidak cuman semalam di sana udah pulang lagi beberapa ini tempat yang kelewat lagu iya karena nambah itu tuh ada lebih alhamdulillah gitunya <laughs> Alhamdulillah, bisa. Ula, tukang. Enggak, kayak alhamdulillah Ula. gitu. Ya. tapi ini yang deket gitu ya. Memang, kalau jauh mungkin sana lebih patah hati lagi. Iya, lebih gede lagi. Wih, hmm. <laughs> nah. sekarang itu yang terberat di pas di Enggak salah satu ya. Udah, Sa jadi bukannya ini ya. Kekonyolan mah banyak, kekonyolan. <laughs> kekonyolan itu, itu termasuk dianggap humor aja ya. Tapi yang salah tuh yang memang aduh ya pacul gitu. Hmm. Terus ya, kalau bangsa lihat hasil cetak di bukunya jadi begini, saya gitu, saya kecewa gitu. itu enggak oh, terlalu bagus sih. Cuman kalau secara informasi dapat. dapat. dapat. Tapi harusnya di, di dalam diri ma, ini bisa lebih lagi. Bisa dari lebih ini. lagi karena gini waktu itu buat mau dicetaknya di, di Prancis asalnya, buku itu tuh tapi buku sih gitu. udah kita beli, beli alat-beli alat, beli, alat cetak-beli bagus like operator kawan awam Iya. di sekolah lain malah, di Australia di tapi, aduh pengalaman yang berbicara ah, dan bukan itu kan, itu ya orangnya sebetulnya alat, alat mau apa juga Iya. Dia beli alat baru, tuh, alat cetak baru man behind the gun tetap, mm. apapun juga jadi, kita datang sana ngontrol, ngontrol slide, ngontrol. Enggak, gue serius banget. Pokoknya, udah pakai ini, teh. Udah, pas dia ya hasilnya bakal jadi enggak sesuai lah sama <ganti> yang diharapkan. Jauh sama-sama aku itu aslinya. Kalau uh, Kang Poceng berangkat dari bidang seni, dua bidang seni: uh, fotografi dan musik. Hmm. Dan Jeki ya tahu, walaupun Kang Poceng di di lingkungan keluarga uh, musik juga kan tadi ya, suka musik suka suka musik ya. tapi gimana sih Kang Pocang meyakinkan di saat keluar kerja di lingkungan rumah ya hmm. terutama bahwa saya akan hidup dan hidup dari dunia seni ini enggak kan pengawasan ketat tuh sampai kita lulus SMA lah masih ya tapi pas habis itu kan kita dianggapnya dewasa di rumah tuh kebetulan lebih demokratis ya awalnya ya kebetulan adik saya lebih maju lah, dua-duanya udah wah, udah wow, orang sekolahan bener ya Oh saya yang tapi saya punya profesi sendiri ya. beda aja ya. nikmatnya nilainya beda maksud. enggak maksudnya kan idenya alat ukurnya iya, alat ukur bakal beda tiap orang suksesnya orang itu beda-beda hmm. karena saya dari dulu juga rada rada ya, kemarau ini juga mungkin kepengaruh baca-baca ya. Jadi dulu tuh saya lagi zaman-zaman lulus saya masih baca buku ayah Ivan Illustrated Society jadi lepas dari kelas. Ya, saya sangat ini sama sama oh. sama itu tuh. Jadi kalau sekarang udah biasa kan. Udah biasa kan? Dulu mah kan itu sesuatu yang memang butuh jadi sangat serius sekolah tuh. Kuliah-kuliah, nih, Kuliah kemudian -kuliah, oh, jengkok, di video, pengen pindah pengen. Ini saya paling gajunun, sekolah enggak enggak selesai, saya nih fokusnya sukun. Nah, 4, 3, enggak enggak enggak enggak 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, sana karena suka baca itu tapi ya akhirnya mau tes dan alhamdulillah gus Yalol ngasih jalan maksudnya maksudnya uh, kita harus bersyukur apa yang yeah. kita ini udah didapat sekarang udah dapat dan uh, ya apa yang kita jalani lah perjalanan masing-masing kalau oh, teman-teman saya yang ngebenjek di awal mah udah sekolah aman dan terusin karirnya sekolah di luar apa apa ada yang memang ah, pas di ke kesini, yang kedua nih, ada yang satu, yang unfat juga, dia, udah, Anjisah pasti ibunya, saya mau main band, udah, di Indonesia bisa nana begitu gitu, tapi pas zaman akatan pertama enggak, sampai sekarang mereka udah pada jadi orang, wah balas dendam, kebeli yang gue pengen alat apa, kebeli hmm. semua, studio kecil, Kau beli. Karena dulu tapi ya main-main udah ripuh tapi di sini ya masih dulu masih zaman dulu zaman heyday nah kalau saya kebetulan uh, kalau di musik uh, zaman dulu itu sangat berarti buat saya tapi nggak nggak sekarang mah harus ada kalau di musik apa aja harus hmm. ya sekarang musik yang saya bawain lagu dulu tapi dengan energi sekarang, karena iya. saya main sama anak muda gitu. Setuju, setuju, Dan... setuju. Karena kan kalau teman-teman lama tuh, dia selalu ingat sama masa jaya ya. Masa jayanya itu memang dulu memang luar biasa lah tahun 70an, tuh musik tuh luar biasa. Susah untuk dibuang. Karena itu, itu belajar banyak saya dari uh, style musik zaman itu. Tetapa uh, musik tuh, sesuatu yang memang buat saya sih art deh, musik zaman itu. tapi juga lihat uh, atau mungkin subjektif saya karena waktu itu sih um, orang tuh nampilin visual tuh hanya bisa di cover yeah. dan dan kualitas cover sama kualitas musik tuh sejajar kayak Joe sama siapa sih Yes Duanya itu artis-artis hebat dan itu yang yang karena waktu itu kan visual nggak kayak sekarang bisa apa iya. dan bagus iya. sekarang juga cuma banyak kalau dulu kan pencetusnya mereka The Beatles bikin apa iya. bikin foto kayak gimana hmm. foto kayak apa di kalau jadi legend ya kayak sekarang covernya yang lagi jalan di Jebra Cross aja, benar-benar semuanya. ya salah satunya itu ada yang digarap secara, secara ini. Kayak Andrew Warhol bikin buat Rolling Stone yang pakai itu. Cutting, sedih oh, cutting sama apa sih lidah itu kan bikin Andrew Warhol. Itu kan jadi sejak itu. Jadi mereka pakai itu. Jadi dua bisa dinikmati. Si cover itu bukan kan. hanya pelengkap lagi, benar-benar satu hanya, bagian. Bukan iya satu jadi satu bagian. Kalau buat saya musik mulai aneh sesudah ada MTV. Kenapa? Karena musik terlalu lengkap, udah ada visualnya, udah ada musik. Itu mulai revolusi kan. Jadi dulu kan musik tuh didengerin dan kita berfantasi sendiri kalau zaman barangkali ini juga ya. Theater of Mind, Theater of Mind. Jadi kita apresiasinya masuk banget. Tapi kalau udah dilihatnya, jadi kayak kayak foto dijudulin lagi gitu. <laughs> Nah, it's... nah it's... itu yang bikin oke okay, mulai ada bukan rusak tapi udah ada ini baru mungkin yang saya baru ah, harus pindah juga. Nah sekarang yang Jackie pengen tanyain, eh, Kang Pocang sekarang ngerasa udah puas belum dengan nah, apa gitu. yang dilakuin aku Kang Pocang? Enggak, Saya kan berencana udah coba beberapa kali saya nggak puas dan mau bikin buku fotografi saya terus album saya belum kelar album Sulu saya Soalnya Hermana? ya, mau musik masih bukan namanya kayak musik dan bikin beberapa salah satunya tentu ya itu, dan itu lagi dikelarin itu mudah-mudahan karena saya Oh, sama ini, sama, ya banyak, ada juga yang broken dreams gitu, banyak, saya Bukan bikin ini, bikin apa, tapi belum waktunya lah, atau mungkin bukan bukan buat saya Dan saya harus, harus, harus, harus memang harus nerima gitu ya, maksudnya gitu-gitu Banyak juga sih, yang, yang, yang, enggak gak, ter, apa, ter, ter bukan terbengkalai terbatalkan deh ya. bisa kalau yang saya sungguh sungkap cuman uh, ya, ini harus tapi saya kan nggak boleh oh ini kan hmm. ya. nggak boleh terpaku di sana enggak boleh itu itu tentang itu juga tentang perjalanan sebetulnya cuman ya perjalanan ini saya mulai dengan kayak gini perjalanan tentang perjalanan saya dengan ngobrol dengan apa kemudahan ini juga ada ada ini seenggaknya bisa didengerin dan ada inspirasi lah bisa-bisa bukan inspirasi itu naunya karena saya juga dapat inspirasi dari banyak orang ya dan banyak idola-idola uh, saya ya yang memang wah ini orang ya jadi orang paling sederhana sampai orang yang kelihatannya hebat ya itu mereka punya kelebihan dan saya menjadi inspirasi buat saya karena wow dan yang pasti saya nggak nggak punya karena kenapa sih saya, saya, saya baru kepikir kenapa saya kecemplungnya di dunia musik saya nggak ada ambisi sebujan jadi now jadi start, jadi sesuatu yang lain tapi karena saya mungkin di dinyawai jadi dan nyaan jadi resisten ya awal, jadi nggak nggak ada Kayak tahun 2021 tiba-tiba target tahun, guys. Nggak ada target, pandemi, kok. Oh, tahun ini kok, pasti saya bikin festival kan tiap tahun ya. Festival jazz itu tiga hari, festival jazz itu udah jalan, tujuh ya, ketujuh sekali. Tujuh kali, kalau sekarang Desember kita mau bikin lagi. Nah itu tuh karya kita lah, itu karya Nah yang terakhir. Uh, pesan atau saran untuk teman-teman yang nonton atau generasi muda, atau siapapun yang nonton ini, yang pengen sama-sama terjun di dunia seperti aku, hmm. sharing uh, aja. Uh, sharing kalau, kalau uh, mungkin setiap orang berbeda pendekatannya, cuman uh, kalau saran ya, itu nikmati proses itu hmm. penting dan setiap langkah tuh, itu proses yang harus dinikmatin, sementara keberhasilan itu hmm. menurut saya sih bonus, apa yang apa itu plus-plus bukan berarti, atau mungkin saya kurang ego drive, kurang drive ya, tapi nggak apa, jalan nikmatin, insya Allah. Ketemu hasil, sendiri. Ketemu sendiri. Karena kalau sekarang, pilih zaman sekarang kan si persaingan atau apapun demikian keras ya sekarang yang hebat besok enggak, sekarang yang nggak hebat besok iya nah sekolah itu sangat keras, jadi kalau, kalau kita coba jalan yang memang bukan aman ya, jalan yang lebih lebih dicoba dipermulus ya. pun bisa, jadi, kita harus menghargai ngar orang, kita menghargai diri sendiri terutama ya kita, ya. kita menghargai diri sendiri dan kita bisa karena setiap orang pasti punya kelebihan punya keinginan punya kelebihan dan drive itu yang penting semangat ke berang kali ya. Nah teman-teman alhamdulillah benar-benar banyak banget ilmu yang saya dapat. Pribadi saya aja banyak banget dapat ilmu yang Perjalanan Kang Pocang itu banyak banget ya oh, Dari berbagai macam gitu <laughs> Nah untuk episode kali ini Dengan narasumber kita Kang Pocang Untuk mari berkenalan episode kali ini cukup dulu Sampai ketemu di narasumber berikutnya Dadah. kasih Kang Selamat sama Selamat